Oke, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Eh, weh, weh, bangun weh Weh, weh, ada apa nih Kok kamu bangunin aku? Kamu, kamu, gak sopan banget Eh, iya, kenapa bapak bangunin aku? Jadi gini kamu kan mau sekolah ini sekarang, coba lihat sekarang jam berapa Bentar aku lihat dulu, sekarang jam, wah jam 7, aduh aku harus berangkat nih ke sekolah jam 8 soalnya Nah iya, sekarang kamu beres-beres dulu sana Ah, gak mau ah, gak usah beres-beres, aku langsung saja otw Lah kok langsung otw sih? Iya, emang kenapa? Gak boleh Ya gak boleh, harus mandi dulu Ah, gak mau ah, nanti aku kesiangan lah lah lah lah kamu mau langsung otewa sekarang iya dong biar nggak kesiangan dadah eh waduh kok begitu tuh orang waduh waduh waduh walaupun badan aku bau gini gak apa-apa lah yang penting aku gak kesiangan nih ya, ke sekolahnya nih wih parah banget masa bapakku bangunin jam 7 ya kan harusnya kan bangunin jam 6 gitu biar bisa siap-siap biar bisa mandi pakai minyak wangi eh malah bangunin jam 7 udah tahu masuk jam 8 ya kan ah aku buru-buru aja lah langsung saja ke sekolah nanti aku bakal dihukum nih kalau misalkan kesiangan aduh aduh akhirnya nyampe ke sekolah juga weh itu ada yang dihukum tuh kayaknya nih weh kamu kenapa kok jongkok begitu ini aku lagi dihukum eh karena kesiangan kamu juga bentar lagi dihukum ah yang bener-bener masa kamu nggak percaya Oh seperti itu Eh kamu kesiangan ya Yap betul sekali pak Sama kayak dia nih kesiangan Oh gitu Ya udah, sekarang kamu masuk aja Weh weh weh weh Gak bisa digitu dong pak Lah gak bisa gitu gimana Lah kan dia kesiangan Lebih siang dari dari aku Kenapa dia boleh masuk Aku suruh jongkok di sini. Dia kan cewek Masuk kamu sirik sama cewek Lah lah lah, lah. Dadah Ya aku masuk dulu ya dadah Weh weh weh Licik, dia. Wei, Wah, ah, ah, ah. aku sangat beruntung sekali. Ya, untung aku cewek, ya kan, biar tidak dihukum kayak tadi. Siapa tadi aku gak kenal? hahaha. Ah, ah, ah, ah. Yaudah deh, daripada aku diem di sini, ninggalin aku masuk kelas aja. Aku langsung saja belajar, habis itu aku. Mengerjakan apa yang guru berikan kepadaku Yaudah, sekarang aku langsung saja masuk kelasnya Let's go Waduh, akhirnya pulang juga Tadi pelajaran mantap sekali ya kan Hahaha <tuh> Aduh, aku udah kenyang juga nih Tadi habis makan Yaudah, sekarang aku langsung saja pulang Weh, weh, kayaknya itu cowok yang tadi tuh yang tadi dihukum tuh sama Satpam Waduh aku harus samperin dia nih Aku mau ngomong sama dia nih Yaudah aku langsung saja Nyamperin dia Habis itu kita ngobrol-ngobrol Let's go ke cowok yang tadi Woi kamu yang tadi dihukum itu ya Lah kamu juga yang licik itu ya Licik kamu apa-apaan itu karena aku dong aku kan nggak salah aku cuma disuruh satpam Iya parah bener satpamnya ya Iya bener sekali cuman aku cewek tapi nggak dihukum ya kan hahaha mantap barang Iya ya mantap udah sekarang kamu ikut aja ke aku ah ikut sama kamu kemana udah ikut aja nggak usah banyak protes lah kok seperti itu aku harus nanya gitu kemana dan sama siapa aja ya cuman berdua lah kita kan belum kenal, masa aku harus ikut-ikut kamu berdua lagi? nggak tahu aku mana, nanti takut dia apa apain Loh, nggak bakal ya udah terkenalannya di sana aja. Wah, yang mana nih? bener udah percaya aja. Oh, gitu ya udah, ya udah, aku percaya nih. Nah, ini dia tempatnya ini nih tempatnya Iya kamu tahu enggak yo ndak tahu kok kamu nanya saya karena kau kan diajakin kamu Oh iya juga ya udah nih aku kasih tahu ini adalah tempat termantul Hah? tempat termantul Iya beneran kalau kamu mau ya ayo ikut aku ke dalam Wah yang benar. kalau enggak mau gimana ya harus mau loh kok kamu maksa Yo harus mau pokoknya seperti itu iya emang kenapa nggak boleh ya nggak boleh kan kita belum kenalan Ya udah di dalam kenalannya eh gimana sih kamu Oh di dalam nih beneran ya di dalam ya kenalannya ya Iya emang kenapa sih harus kenalan ya iyalah biar aku tahu kamu siapa Oh iya iya ya, udah masuk yuk ke dalam yuk Oh oke okay, oke okay, oke okay. aku masuk ya Oke okay, ayo bareng Nah, kita udah di dalam nih. Ya udahlah, kita langsung saja kenalan. Eh, pengen buru-buru banget sih kamu. Eh, kesel banget sama kamu. Tinggal kenalan, uang menit susah. Oh iya, iya, iya, perkenalkan. Namaku adalah Adam. Wih, Adam mantep juga tuh. Nama ya udah, perkenalkan juga. Namaku adalah Caroline. Wih, lebih mantep juga nama kamu. hahaha <laughs> Iya dong, jelas itu ya kan? Anak siapa dulu? Bapak Andrew ya kan Anjay? Ya udah nih, sekarang kan kita udah kenalan ya. Ya udahlah, kita langsung saja. Hah? Langsung ngapain Anjay? Ya udah, kamu belum tahu. Ya belum lah, kamu belum ngasih tahu, Yang mana aku tahu gitu kan? Iya sih bener sih. Ya udah, sekarang kamu tidur aja. Hah? Tidur? Ngapain Anjay tidur? Lah, kamu gak mau nih tidur? Ya gak mau untuk apa? Ya udah tidur aja. Nanti kamu tahu bakal ngapain. Oh, seperti itu benar ya Iya sok kamu tidur Oke oke oke Nih aku udah tidur nih Oke kita mulai ya Ya mulai ngapain dulu Udah tinggal ngomong siap aja Oke siap Ya ntar Oh ntar Iya tunggu aku hitung dulu Oh seperti itu ya udah tuh buru hitung Oke oke oke Satu Dua Tiga Udah siap Ya sudah dong tadi aku udah siap Oke oke oke Oke dimulai ya Hmm Oke, udah-udah-udah Hah? Udah? Ya udahlah, udah lima jam ini Wah, beneran 5 jam? Wih, gak kerasa banget Iya, gak kerasa kan? Gimana perasaannya? Ya, perasaannya sih mantul gitu, seger gitu Wah, yang bener? Beneran, wih, habis ngapain nih tadi ya? Hahaha, <laughs> rahasia, pokoknya mah gitulah Oh, seperti itu? Iya, sekarang udah malam juga nih, Silakan kamu pulang Wah, kamu mau share nih? Bukan ngusir tapi aku cuma nyuruh kamu pulang aja. Ya sama saja. Ya beda dong. Oh, beda ya? Beda kalau ngusir tuh. Pulang sana pulang. Aku males sama kamu. Nah, gitu. Kalau ini kan suruh dengan baik-baik. Oh, iya juga ya. Ya udah, Sekarang aku pulang ya. Dadah. Sampai jumpa besok. Oke. Okay. Dadah. Eh, ngomong-ngomong rumahnya di mana? Rumahku. Rumahku ada di Santoso. Oh, dekat-dekat-dekat. Ya udah. Sekarang kamu pulang aja sana. Oke, dadah. Waduh, tadi aku habis ngapain ya? Waduh, bingung banget aku. Tapi nggak apa-apa dah, mantul mantul. Ya udah, sekarang aku mau langsung saja pulang. Badanku udah asem begini habis pulang, aku mandi ya kan. Wah, Mantap, mantap, kayaknya seger gitu ya udah sekarang aku langsung buru-buru aja pulang nih Udah malam gini, udah menyeramkan ini <laughs> Yaudah, sekarang aku pulang aja Dengan lari yang cepat Let's go akhirnya udah nyampe rumah juga, waduh, kayaknya rumahnya sepi nih. bentar aku ketok-tok lu. aku pulang. wah dikunci lagi. halo, pak pulang pak. halo, waduh dikunci ini harus gimana nih? halo, halo, halo, halo, halo. woi, halo, halo. Waduh, gimana nih? Ini dikunci parah-parah. Waduh, ini udah sejam nih aku nunggu di luar. Woi, buka. Ini kenapa sih? Apakah tidur atau kak? Enggak ini. Waduh, bingung kok sama si Bapak nih. Waduh, parah-parah. Ya salah aku juga sih. Kenapa pulangnya malam-malam ya? Eh, uh, kok selaku bukain dong, aduh bikin apa ini woi bukain maaf maaf ma, ma, bu. bukain bukain bukain bukain aduh udah dingin banget ini di luar